Pada tahun 2019 lalu, Leonardo DiCaprio pernah posting sebuah foto dari Adam Den di akun Instagramnya. Foto apakah itu? Yap, foto gunung sampah di TPST Bantar Gebang. Apa yang membuat Bantar Gebang spesial sehingga bisa mendapat perhatian lebih dari aktor Hollywood ini? Bertempat di lahan seluas 110,3 hektar, tempat pengolahan sampah terpadu Ban tergebang merupakan tempat pembuangan akhir sampah-sampah penduduk -sampah dari Jakarta. Tak mengherankan, kalau datang ke tempat ini, maka kita akan melihat banyak sekali tumpukan sampah yang sudah menggunung. Berdasarkan observasi para ahli, diketahui bahwa TPST Ban tergebang akan mencapai titik maksimal penampungannya tidak lama lagi, mungkin 3 tahun, merupakan waktu yang sisa apabila volume sampah DKI yang dibuang ke tempat ini secara terus-menerus dengan jumlah yang sama. Alih-alih mengurangi volume sampah, mereka belanja online, Justru kian meningkat semenjak pandemi ini. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu faktor tingginya tingkat pertambahan volume sampah di Indonesia. Namun, ternyata bukan hanya itu yang menjadi pokok permasalahan sanitasi lingkungan di masa pandemi. Bagaimana dengan sampah isoman? Atau yang kita sebut dengan sampah yang terlupakan. Sebab, sebagian orang lupa akan bahaya dari sampah ini. Bahkan, sebagiannya pun menganggap bahwa Sampai ini tidak menggunakan bahaya. Kalau seandainya ada orang yang terpapar COVID-19 dan dia harus isolasi mandiri di rumah, apakah sampah yang mereka hasilkan itu sampah yang berbahaya atau biasa-biasa saja? Menurut saya sih bahaya. Ya kalau menurut saya sih berbahaya. Kalau menurut aku sih eh, bahaya ya. Ya kalau dirawatnya kayak di ya apa namanya di sampah. kan sampahnya juga kena, kena itu juga bahaya juga kan bahaya berarti ya Oleh sebab itu kami mendatangi lokasi salah satu pengumpul sampah di daerah Bekasi. Bagaimanakah kondisi mereka di saat pandemi sekarang ini? Sekarang gua lagi berada di salah satu tempat ee uh, Rongsokan di daerah Bekasi ya sekarang gue pengen nanya-nanya ke pemilik dari tempat ini perihal sampah dan sanitasi di lingkungan sekitar yuk kita masuk aja ke dalam sekarang gue udah di dalam kediamannya Pak Junaidi ya. selaku pemilik dari uh, tempat pengumpul sampah ini Pak ya Tuh. Pak Junaidi apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik. Ya. Mohon maaf nih Pak Junaidi mengganggu waktunya sebentar karena uh, kita ngeliat di sini kan uh, mungkin yang paling mencolok banyaknya sampah di sini kan di Bapak ya dan Bapak kan juga mungkin kesehariannya juga uh, apa namanya berhubungan dengan sampah karena memang Bapak kan uh, mengambil sampah dan untuk dijual kembali seperti itu Pak ya. Betul. Uh, sebelumnya Pak kita mau nanya sampah-sampah uh, ini Bapak dapat dari mana aja Pak ya? Oh, dari ada dari pengepul pemulung, ada juga dari warga yang disotorkan langsung ke saya. Gitu, oh, seperti itu. Ya. Kalau pengepul dan pemulung itu, apakah mereka terikat sama bapak atau mereka uh, sendiri? Terus kemudian menjualnya ke bapak. Gitu, nah, ada yang terikat, ya ada yang menjual sendiri. Gitu, sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasanya. Kita sekarang lagi di masa pandemi ini Pak Ada nggak sih Pak perbedaan antara masa pandemi dengan masa sebelum pandemi berkaitan dengan uh, pekerjaan Bapak ini? Untuk awal pandemi pas baru pertama lockdown memang ada pengaruhnya Karena waktu itu sempat tutup semuanya lockdown jadi semua pabrik tutup Dan kita juga tidak bisa operasi anak-anak juga yang... Uh, pemulung dan yang keliling semuanya saya suruh untuk libur berhenti. Karena kita juga takut gitu, awal-awal itu. Mm -hmm. Nah, pas mulai ke sini, setelah Bapak Presiden Jokowi memberikan kelonggaran new normal, yeah. nah itu mulai lagi, nah, oh, mulai beroperasi, mulai beroperasi lagi. lagi. Walaupun masih ada rasa sedikit takut-takut ya kan, tapi setelah ke sini sudah mulai uh, terbiasa lagi gitu karena mereka orang-orang yang pemulung atau yang pengepul itu. Uh, bahwa ekonomi itu penting Buat mereka ya, gitu ya, ya. Karena kalau tidak mencari Pikir mereka Kita takut sama corona Mati keliling ya mati Kita ya. Adanya kena corona mati sama-sama mati Ya tidak penasaran gitu Lalu sebenarnya Sampah isoma ini bahaya tidak sih? Dan seberapakah bahayanya sampah tersebut? Ya secara umum limbah medis akibat isoman itu adalah berbahaya ya berbahaya bagi masyarakat sekitar atau juga bagi orang-orang yang yang rentan untuk tertular akibat daripada uh, limbah tersebut gitu jadi sebagian besar kita ketahui uh, walaupun secara ilmiahnya masih ada perdebatan tapi limbah-limbah uh, tersebut Potensi untuk menularkan kepada orang lain, apalagi orang-orang yang rentan, di mana orang yang dengan komorbid, orang tua, orang yang memang lemah infeksi, itu mudah untuk terjadi penularan daripada limbah-limbah ini. Apabila tidak dikelola dengan baik, nah kenapa? Karena akhirnya tujuan isoman untuk mencegah penularan antar orang ke orang, kan isoman itu sebenarnya kan tujuannya supaya masyarakat yang mengalami infeksi itu dia terisolasi di suatu tempat, bisa di rumah, bisa di rumah isoman atau di rismatif dan sebagainya itu. Tapi karena pengelolaan limbah yang tidak baik ya, kalau di rismatif otomatis otomatis baik ya kalau di rumah bisa saja kurang baik. Nah, apabila tidak pengelolaan baik maka itu bisa menimbulkan potensi penularan baru gitu. Itu yang intinya gitu. Jadi memang concern terhadap limbah ini penting bagi masyarakat untuk disampaikan gitu. Jadi limbah infeksi dari kopi solet pada Soman ini memang merupakan masalah pada pasien-pasien yang sedang melaksanakan isolasi mandiri ya. Jadi ini bahkan menjadi dilaporkan hampir 30% kasus limbah itu terjadi pada masyarakat sehingga yang menjadi perhatian kan bahwa limbah-limbah ini kan menjadi potensi penularan bagi orang-orang yang rentan. Jadi sebenarnya kalau enggak tidak dikelola dengan baik limbah-limbah eh, dari Covid-19 ya sebagaimana kita ketahui ada masker, ada sarung tangan, kemudian ada eh, perban mungkin ya, kemudian sampah-sampah yang lain itu. Nah, itu kalau enggak tidak dibawa baik maka bisa menimbulkan jadi eh, sumber penularan baru dan ini akhirnya Uh, tujuan daripada isoman untuk mengurangi uh, terjadinya peneluran pada antar orang ke orang itu malah bisa terjadi lagi jadi memang saya setuju bahwa pengolahan uh, limbah uh, pasien isoman ini penting untuk dikerjakan dan diketahui dengan baik oleh masyarakat agar uh, tidak menjadi persoalan baru gitu loh persoalan baru akibat daripada aktivitas isoman itu sendiri. Sekarang kita tahu bahwa sampah isoman termasuk dari sampah infeksius yang berbahaya. Tentu saja perlu ada regulasi khusus dalam membuang sampah isoman. Tapi apakah regulasi khusus itu bersifat nyata atau hanya isopan jempol belaka? Mungkin ini pertanyaan paling krusial ya Pak. ya. ya. Uh, kita sekarang sedang mencari jawaban atas bagaimana sampah isoman yang Warga-warga yang sedang isolasi mandiri gitu kan hmm. menghasilkan sampah di rumahnya, kemudian apakah sampah isoman itu berbahaya atau tidak gitu ya? Hmm. Dan menurut bapak bagaimana sampah isoman? Ya itu, itu yang menurut saya abu-abu. Oke. Okay. Karena tidak mungkin kita itu tahu oh ini sampah dari isoman gitu. Benar. Iya. Makanya saya pikir uh, kalau misalnya ada sampah isoman kemungkinan Menurut saya sih sebelum kesentuh kita sudah virusnya sudah mati. Oke. Gitu. Karena ada batas waktu kan sekitar berapa jam itu? 6 jam ya. Oke. Ah. Untuk uh, menempel di um, permukaan benda. Permukaan benda seperti logam hmm. ya kan. Tapi kecuali untuk uh, tempat yang basah lebih lama. Tapi saya rasa begitu datang kan nggak langsung di eksekusi dia, masih ditaruh aja dulu Oke. gitu, Oke. ya. Kalau bapaknya sendiri sudah pernah Terinfeksi virus sudah. Oh iya, iya, saya sudah. Ya, eh, sekarang gue berada di salah satu pemukiman di daerah Bekasi, tepatnya di daerah Tambun. Sekarang gue sudah bersama dengan salah satu aktivis dan mantan wakil RT di lingkungan ini, Pak Imadudin. Assalamualaikum, Pak Imad. Waalaikumsalam, Pak Imad. Apa kabar? baik baik aja oke okay. uh, pak imat jadi maksud kedatangan kami ke sini kami pengen uh, mencari informasi lebih dalam berkaitan dengan uh, sanitasi lingkungan di kalapandemi ini pak kalau bisa kita lihat di belakang tadi itu banyak banget sampah ya pak ini sampah di lingkungan uh, desa bapak ini berarti ya di sebagian sebagian sampah ini Tempat sementara, jadi tempat pembuangan sementara yang uh, pada akhirnya nanti kita angkut ke TPA. Oke baik, uh, kalau boleh tahu berarti sudah berapa lama ya sampah itu bertumpuk di belakang Pak? Uh, karena lagi ada kendala sudah dua bulan inilah, dua bulan ini uh, belum kita angkut ke sana dengan adanya wabah ini berdampak besar dengan pembuangan sampah di tempat bapak uh, awal sih ya kita khawatir waktu awal-awal ya 2020 uh, tapi tetap kita karena tugas jaga lingkungan bersih uh, tetap kita angkut. jadi sampah-sampah yang sifat uh, berjenisnya masker ataupun yang lain-lainnya eh, apalagi dari rumah yang terpapar gitu itu kita amanin kita semprot desinfektan, terus kita bakar di ruangan tersendiri namanya insinerator kecil Oke. ruang pembakaran jadi kita musnahin untuk sampah yang, yang mengkhawatirkan Oke baik, berarti dari lingkungan Bapak sendiri Bapak sudah memisahkan antara sampah-sampah infeksius dengan sampah-sampah yang biasa ya Pak ya? Iya pastinya kita uh, apa, pilah gitu ya, jangan sampai kita jadi korban sendiri terpapar gitu, karena beresiko banget di, di bagian kebersihan memang Hal yang Bapak lakukan ini? Apakah ini inisiatif sendiri dari lingkungan Bapak atau memang ada e, penyuluhan dari pemerintah? Inisiatif e, jadi inisiatif memang enggak ada perintah ataupun enggak ada himbauan, enggak ada e, dari penyuluhan dari pemerintah itu memang enggak ada ke, ke kelompok kita nih. Jadi kita inisiatif kelompok sendiri aja. Berarti Bapak dari segala hal yang Bapak lakukan selama pandemi ini, ini murni dari inisiatif warga ya Pak ya? Bukan adanya penyuluhan dari pemerintah seperti itu ya. Inisiatif, ya inisiatif nah kami kelompok beserta warga yang khususnya yang sedang isoman. Kesadaran yang rendah serta regulasi yang tak ada arah, seolah-olah membuat masalah persampahan ini adalah lelocon yang tak penting untuk dibedah. Perihal menyalahkan pemerintah, Mengapa tidak kita saja yang mulai mengubah? Sahabat-sahabat River Defender, pagi ini saya sedang melakukan patroli Sungai Ciliwung yang ada di Kelurahan Parasim dan Kedunghalang. Kemudian beberapa hari terakhir ini, kemudian ada beberapa jenis sampah, bukan beberapa, ada satu jenis sampah yang kemudian menarik perhatian saya dan tim. Salah satu yang kami temukan ini adalah ini. Nah ini, sahabat-sahabat River -sahabat, Defender. Masker sekali pakai yang dikenakan oleh saudara-saudara kita. Di tengah merebaknya kasus virus Corona. bayangkan kalau sampah-sampah jenis ini bisa dibuang bebas kemana-mana ke kantong celana kita ke kantong baju kita ke kamar kita ke dapur kita ke sawah ladang kita akhirnya kemudian ke sungai-sungai kita apa yang terjadi kalau ini kemudian tertempel virus aduh aduh, ampun kebiasaan buruk yang dipelihara sampai semuanya sibuk hiruk pikuk gara-gara virus corona kita tidak pernah bisa berpikir dewasa berpikir cerdas, smart semuanya terkopoh-kopoh menyelamatkan diri masing-masing tanpa berpikir berpikir keselamatan semuanya. Salam. Mister Komander. Ya sebenarnya pada prinsipnya adalah uh, asepsis ya, aseptik itu adalah produk-produk akibat daripada isoman itu sendiri, misalnya masker, sarung tangan, tisu dan plastik bekas, ya kertas-kertas dan sebagainya itu. Di, bisa dikumpulkan di satu tempat ya oleh siang isoman ya nanti dengan kalau yang masker yang utama itu harus dibalik ya ditutup kemudian dicuci dulu kalau jalan apa dibersihkan nah dimasukkan ke di satu tempat yang tertutup rapat misal plastik kemudian nanti diberikan plastik lagi yang lain yang yang lebih steril lagi nah itu nanti selesai semua produk itu itu nanti di, dimasukkan ke Tempat pembuangan sampah, tapi tempat pembuangan sampah itu, nah ini dikelola dengan juga uh, warga ya. Ada khusus infeksius gitu, jadi jadi nanti ini sudah sudah kita double plastiknya, nanti di di luar uh, para pengam, pembawa sampah itu mengambil dengan cara memberikan tempat yang khusus dan mereka juga harus pakai masker ya, pakai masker. Nah itu pentingnya. Ini memang itu penting untuk mencegah penularan. Nah nanti. Sampah-sampah ini akan dikumpulkan oleh uh, lingkungan hidup sekitar yang nanti ke sampai kepada Pemda untuk dibakar atau dilakukan uh, semacam uh, pembakaran pada uh, ruangan tertutup daripada tempat pembakaran sampah khusus itu yang biasa dikerjakan. Bisa nanti dikirim ke tempat pembakaran di rumah sakit, ada kalau dibakar itu, jadi bisa menimbulkan polusi udara. Sisanya. Tapi... Sekarang pemerintah udah concern dengan memberikan, uh, apa namanya, uh, satu tempat khusus untuk nanti dibawa ke pengumpulan sampah. Jadi, nanti itu nanti akan disatukan dengan limbah rumah sakit. Gitu karena limbah rumah sakit pengelolaannya kan sebagai limbah B3 ya, bah bahan berbahaya, beracun itu. loh ya. Nah, itu, itu termasuk di situ sebenarnya dia, cuma kebetulan limbah B3 ini datangnya dari rumah, rumah tangga. Rumah. Gitu. Nah, itu bedanya di situ aja. Jadi sumbernya lebih matang tangga, tapi pengelolaannya harus sama gitu loh. Intinya, sampah-sampah ini akan e, bisa di, dikelola supaya tidak menimbulkan potensi penularan tadi sebagaimana tujuan awal dari yang saya kira, -kira sampaikan. Itu kira-kira. Isu sampah memang selalu menjadi topik panas nomor satu yang tak kunjung padam. Bahkan sebagai besar tak sebagai ancaman. Pandemi datang menggerogoti kesehatan, polemik sampah malah bertumbuh kian tajam. Kehidupan manusia patut dipertanyakan, bagaimana kehidupan kita di masa depan? Oleh sebab itu, gotong royong untuk meningkatkan kesadaran perlu ditekankan agar permasalahan mulai menemukan titik terang.